Halo teman-teman, selamat datang di channel bisa Emerald dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips dan trik ya gimana sih caranya membuat karakter atau font atau tulisan di plat nomor kendaraan kita ya yang di game uh, Roblox car driving Indonesia Revenue ini menjadi lebih unik dan menarik gitu ya jadi buat teman-teman biasanya kan kalau kasih plat nomor ya yang normal ya seperti ini gitu kan jadi ada huruf dan angka jadi hurufnya ya huruf keyboard gitu nah kali ini saya akan memberikan sedikit uh, ini ya sedikit informasi jadi biar nggak boring lah plat nomornya itu biar unik dari teman-teman yang lain gitu kan jadi semisal kalian itu bisa pamer lah ke teman-teman kalian gitu saat mabar gitu Oke okay, jadi pertama di sini yang harus uh, kalian punya adalah tentu aja game pass dari ini apa namanya uh, custom plate ya custom plate jadi teman-teman harus punya game pass ini jadi kalau teman-teman nggak punya ya sama aja nggak bisa gitu. Jadi ini custom plate adalah fungsinya untuk merubah uh, plat nomor kendaraan kalian teman-teman gitu. Nah setelah kalian punya game pasnya ya, setelah kalian punya game pasnya jadi teman-teman sekarang sudah bisa mengganti plat nomor. Nah uh, kemudian. Uh, kalian buka ya uh, apa namanya ini uh, website website penyedia layanan emoji ya, atau emoticon yang bisa di copy paste teman-teman nah di sini saya pakai kalau nggak salah tadi ini website namanya apa ya f symbol f symbol nah itu dari f symbols.com gitu, teman-teman nanti saya kasih linknya deh di kolom deskripsi di bawah nah di sini uh, ada banyak ya emoticon tapi beberapa ada yang nggak bisa teman-teman jadi teman-teman Uh, pakai emoticon yang ini ya yang ada di kotak ini kalau yang di sini nih saya coba beberapa kali uh, ada yang bisa ada yang enggak jadi seperti contoh nih huruf huruf c ini bisa terus huruf f ini bisa nah di sini teman-teman uh, juga buka notepad ya untuk copy paste biar lebih mudah gitu nah oke okay. sekarang yang harus kita lakukan adalah membuat uh, katanya ya ke kata atau uh, Bukan kalimat ya, bener ya. Jadi, semisal teman-teman mau buat uh, guru, uh, kata apa ceper ya? semisal ceper, mobil ceper gitu kan? Ceper, nah di sini kita tulis apakah dia kena tag. Oh enggak, nah kalau sudah enggak kena tag, berarti ini uh, harusnya aman ya untuk dikustomisasi huruf-hurufnya gitu fontnya gitu kan? Nah, sini ceper. Oke, kita pertama kita cari huruf C dulu, teman-teman. Huruf C bisa pakai ini ya kayak derajat celcius atau pakai huruf C yang ini atau huruf pakai huruf yang ini. Ini kayak apa ya? aneh ya. Sen gitu ya, sen. C kan. Nah, di sini fungsi notepad adalah untuk mempaste. Jadi kita taruh di notepad dulu, teman-teman. Kemudian huruf C udah, kalau kita juga cari huruf E. Di sini huruf e -nya saya pakai ini aja deh. Ini kan kayak huruf e ya <laughs> oke okay, kita pas space di sini terus kemudian huruf p apakah ada kalau nggak ada kita ketik biasa aja lah huruf p terus kita huruf e lagi nah di sini capper ya, terakhir huruf r di sini kita coba pakai rr oh ini dia ini r oke okay, kita paste kita paste sudah centang berarti sudah tercopy kita paste di sini nah sudah jadi tulisan Ceper dengan font yang <laughs> sedikit unik ya. Oke, coba kita copy, kemudian paste di sini. Apakah dia bisa? Karena beberapa ada yang nggak bisa. Ada yang bisa. Oh, ini bisa ini. Jadi tulisan Ceper ya. <laughs> huruf C yang ada coretan. Terus kemudian ini huruf E-nya. Uh, ini kalau nggak salah matematika ya teman-teman ya. Terus ini huruf P. Kemudian ini huruf R-nya ya. Seperti R apa ya, trademark gitu ya termat atau watermark nggak tahu deh oke okay, nah ini sudah jadi langsung aja kita apply harganya 10 juta ya kalau mau custom custom plate oke okay, nah, udah jadi deh tuh depan belakang udah jadi uh, plat nomornya plat nomor yang unik <gatau> oke okay, mungkin cukup sekian untuk tips dan trik kali ini sampai jumpa di video yang berikutnya terima kasih telah menonton.